Hai guys, kali ini gua akan reaction ketika almarhum Syeikh Ali Jaber ketika itu berceramah gitu. Jadi beliau ini mempunyai darah lombok dari kakeknya gitu. Jadi kakeknya ini, kakeknya ini syahid waktu melawan Jepang gitu. Kakek dari ayah, ibunya itu Dan beliau sendiri Lahir di Madinah Tahun 1976 Jadi Aduh ya Allah Jadi pengen nangis ini juga kalau lihat Beliau ceramah gitu dan dan beliau pun bercita-cita menginginkan anak-anak Indonesia ini menjadi hafiz atau hafizah atau penghafal Quran gitu. <tuh> Um, ya yeah. jadi beliau ini mau gitu jadi anak-anak Indonesia itu dari Indonesia ini beliau menginginkan dan mendoakan gitu supaya menjadi penghafal Quran dan beliau pun menginginkan sempat ingin dimakamkan di Lombok gitu, ketika beliau berkata. Jadi, beliau tadinya menginginkan dimakamkan di Lombok, tapi pada akhirnya beliau sendiri dimakamkan di sebuah pesantren di Tangerang gitu. Supaya di acara dan semoga cita-cita beliau juga tercapai gitu Meskipun beliau Raga beliau sudah di Sudah menyatu dengan tanah Semoga bisa Bisa yang namanya tercapai gitu doa-doanya Semoga juga Dan semoga juga banyak gitu anak-anak Indonesia yang menjadi hafiz dan hafizah juga kita bisa ambil hikmah dari semua ini jadi beliau ini menginginkan anak-anak Indonesia menjadi hafiz maupun hafizah Al-Quran gitu dan beliau pun menginginkan anak-anak di seluruh Indonesia ini ingin ya dia menginginkan menjadi pengapal Quran gitu dan beliau pun siap mendidik mereka gitu. Pastinya yang jelas beliau ini ingin membawa mereka ke acara ahfiz Quran setiap bulan puasa gitu. Jadi beliau ini memang benar-benar mulia gitu hatinya. Dan semoga walaupun beliau sudah menyatu dengan tanah. Walaupun Almarhum Syekh Ali Jaber ini sudah menyatu dengan tanah Mudah-mudahan cita-cita dan doanya Untuk selanjutnya mudah-mudahan tercapai gitu Dan semoga saja banyak itu Hafiz dan Hafizah Quran yang berasal dari Indonesia gitu Seperti yang Almarhum Syekh Ali Jaber ini cita-citakan gitu Dan semoga saja gitu Dan tadinya tadinya beliau itu mau dimakamkan di Lombok karena dari segi faktor historisnya itu kakeknya orang Lombok gitu. Kakeknya orang Lombok yang pindah ke Arab Saudi dan dan pada akhirnya beliau dimakamkan di sebuah pondok pesantren di Tangerang gitu. Jadi semoga Beliau dilapangkan kuburnya Dan semoga dosa-dosanya diampuni Dan Semoga beliau mati syahid Amin ya Dan semoga Apa yang dia cita-citakan Terwujud Meskipun raga beliau Sudah menyatu dengan tanah Amin Jadi jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Share, subscribe Serta komen ya Sampai di sini dulu, ya.